Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Kabar bahagia datang dari Sukabumi. Harimau Jawa yang disebut punah kembali terlihat di Sukabumi. Kabar kemunculan harimau Jawa di Sukabumi tertulis di beranda media sosial Facebook. Dinas Kehutanan Jawa Barat. Hewan dengan nama Latin panthera tigris Sondaika itu disebut terlihat warga di kedu Sunan Cimandala, Desa Cipenda'i, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Camat Surade membenarkan unggahan tersebut. Ia menyebut penampakan pertama harimau Jawa dilihat pada bulan Agustus 2019 lalu oleh warga. Kali kedua pada bulan September tahun yang sama, salah satu warga dan empat temannya menemukan helai bulu dan bekas cakaran si raja hutan tersebut. Pihak pemerintah cukup senang dengan kabar tersebut meskipun belum dipastikan apakah harimau itu jenis harimau Jawa atau bukan. Walaupun termasuk sebagai keluarga kucing, harimau dewasa dapat tumbuh mencapai tinggi bahu sekitar 1 meter dengan panjang sekitar 2,2 meter ini tidak termasuk ekor sekitar 1 meter. Mereka memiliki berat 160 hingga 230. Harimau betina juga biasanya lebih kecil dari jantan. Ukuran harimau tergantung pada subspesies, dan lokasi geografis habitatnya. Subspesies utara cenderung lebih besar daripada di selatan. Misalnya harimau bengal dewasa jantan yang ditemukan di India Utara dapat memiliki berat hingga 218 kg. Di sisi lain harimau Sumatera yang berasal dari pulau Sumatera di Indonesia dapat memiliki berat hingga 120 kg. Satu-satunya hewan lain yang menandingi kekuatan dan keganasannya adalah raja hutan aliasinya. Inilah mengapa harimau juga disebut salah satu makhluk paling agung di alam liar selain singa. Harimau ditemukan hidup di habitat seperti padang rumput kering, hutan padang rumput campuran, hutan hujan, dan hutan gugur. Wilayah ini juga merupakan rumah bagi sejumlah besar spesies mangsa yang mendukung kelangsungan hidup populasi padat harimau dan predator lainnya. Sedangkan hutan berkanopi lebah tidak menjadi habitat yang baik bagi harimau. Harimau biasanya hidup menyendiri. Berinteraksi sebentar hanya untuk tujuan kawin dan terkadang untuk berbagi hasil perburuan. Namun ada beberapa contoh langka yang didokumentasikan di mana harimau berkolaborasi dalam perburuan mirip dengan singa yang berkelompok. Ukuran wilayah harimau sangat bervariasi menurut lokalitas, musim dan kepadatan mangsa atau jumlah mangsa di daerah tertentu. Wilayah harimau jantan dewasa biasanya akan tumpang tindih dengan beberapa wilayah betina. Bukan rahasia umum lagi bahwa harimau adalah karnivora yang suka menguntit dan memburu mangsanya untuk mencakup berbagai hewan. Harimau juga sangat berhati-hati dalam memilih mangsa dan mereka cenderung menghindari perburuan mamalia yang sehat dan kuat. Namun ada rekaman pembunuhan yang menunjukkan harimau menyerang hewan yang lebih besar seperti gajah dan kerbau. Terkadang harimau juga memangsa ternak yang mereka buru dari tempat tinggal manusia. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.